Tuhan mencintai orang yang suka memberi dengan sukacita. Bukan hanya itu saja, hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Tetapi orang yang diberkati juga pasti akan happy, karena dia memilih untuk tidak melihat selokan-selokan kehidupan, dia memilih untuk lihat jalan utama. Orang yang diberkati Tuhan itu bukan secara materi saja, dan berkat nomor satu itu bukan materi sama sekali. Bisa saja kita miskin, tapi berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga nggak bergantung dengan Physical possession Tidak bergantung dengan Benda dan barang Tapi orang yang diberkati jiwanya A blessed soul is A happy one Orang yang diberkati jiwanya Orang itu pasti bahagia Orang yang diberkati gak akan mengeluh Gak akan ngomel melulu, Gak akan menggerutu. Orang itu akan penuh dengan syukur Ya Indonesia Inggrisnya saling melengkapi ya